Manfaat udang untuk ikan lohan 1. Menghasilkan warna yang cantik Pemberian udang sebagai pakan ikan lohan, baik sebagai makanan utama maupun makanan pendamping ternyata memiliki manfaat yang sama. Kandungan nutrisi yang ada pada udang memicu ikan lohan untuk memiliki warna yang lebih cerah. 2. Meningkatkan Pertumbuhan Kualitas ikan luohan dilihat dari besar kecilnya dahi yang ada di kepalanya. Semakin besar dan menonjol dahinya, maka ikan luohan akan memiliki harga yang semakin mahal. Kualitas pakan tentu sangat memengaruhi hal tersebut. Maka dari itu, pemberian udang sebagai pakan tentu merupakan pilihan yang tepat. Dengan proteinnya yang tinggi, tentu sangat membantu ikan luohan dalam perkembang. 3, memunculkan warna merah yang cerah. Udang diketahui mengandung pigmen astaxanthin yang berguna dalam meningkatkan warna merah pada ikan lohan. Bagi Anda yang memiliki ikan lohan dengan warna merah yang dominan, pemberian udang sebagai pakan sangatlah dianjurkan. Nah itulah manfaat udang untuk ikan luohan kita guys. Dan inilah contoh ikan saya yang dikasih pakan udang. Baru 3 hari dikasih pakan udang warna, jenong dan bodi pun berubah guys. Jangan lupa diusahakan sebelum dikasih pakan dan sesudah dikasih pakan biasakan diuntul dulu menggunakan peret atwe cermin maksimal 3 menit atwe 5 menit. Inilah ikan louhan saya sebelum dikasih pakan udang. Dan inilah ikan lohan saya sesudah dikasih pakan udang. Oke okay guys, itulah manfaat udang untuk ikan lohan kita. Dan saya sendiri udah ngebuktiin, guys, bahwa udang ini emang bagus untuk ikan lohan. Video kali ini cukup sampai di sini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat buat kalian.